Baiklah para sahabat Leslar, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Bilar Tadi seorang aku pribadinya, Abang Bilar mengunggah sebuah postingan foto kebersamaannya dengan dedek Lesti Para sahabat ya, yang tentunya bersama-sama mencari hewan kurban Tentunya kita sempok banget sama hewan kurbannya, para sahabat ya ada nama Lesti, Bilar, dan Leslar luar biasa tentunya dijadikan satu suatu kebanggaan. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan barokah untuk rezekinya. Mereka berdua amin, ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. Ada komentar dari akun Bang Putra bersahabat yang mengatakan, "Alhamdulillah, tuh bersahabat." Ada juga komentar lain dari akun Instagram. Bang Avdali Usman, persahabatnya yang leslar kekersapinya. Tuh, persahabatnya kita lihat di sini banyak sekali percakapan komentar Abang Bilal dan fans juga. Kita lihat ada komentar dari akun rna.ismawati mengatakan, segitunya sayangnya idola sama fans sampai hewan kurban dinamai fanbase. Ada komentar balasan dari Rizky Bilar. Di situ mengatakan cuma hal-hal kecil ini yang bisa kami lakukan untuk kalian yang selalu support dan doakan kami luar biasa persahabat ya memang tentunya idola kita ini selalu respect kepada fansnya mudah-mudahan kita kompak kita selalu solid mendukung mendoakan hingga mensupport idola kita Lesti dan Rizky Bilar berikutnya persahabat kita lihat juga. Ada sebuah jawaban komentar dari Abang Rizky Bilar untuk komentar dari Bang Afdal di situ Rizky Bilar mengatakan yang paling kokoh soalnya Bang gak gampang digoyang dan dipengaruhi itu persahabat ya jelas ya bahwa Leslar itu adalah pensi yang kokoh kuat tidak gampang dipengaruhi oleh siapapun Unggahan percakapan tersebut juga telah di repost oleh akun Leslar underscore history. Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah, pantesan banyak yang iri Idola Leslar yang begitu menyayangi fansnya Tuh, persahabat ya Ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Realiza Mengatakan, benar mereka iri karena idola Leslar lovers tuh benar-benar menghargai fansnya Semoga mereka bahagia terus Itu aja doa aku bahagia terus Dan apapun yang mereka cita-citakan Allah kabulkan Amin was sahabat ya doa baik kita aminkan mudah-mudahan segala niat baik dari Leslie dan Bilar diijabah dan tercapai Pak sahabat ya kita tentunya sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Ya, kabar berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan spesial yang mana tentunya ini momen ketika Deddy Leslie dan Abang Bilar mencari hewan kurban bersama para sahabat ya Melihat postingan ini aja kita mudah merasa bangga dan bahagia Bahwa bentuknya hubungan mereka benar-benar real Tentunya selalu memberikan kebahagiaan dan keberkahan untuk banyak orang Unggahan tersebut juga telah diposting atau direpost kembali oleh akun sendal putih underscore Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan Dua orang kesayangan yang selalu berbagi keberkahan Ini tadi saat mereka pilih sapi kurban ya, di Ini saat memilih sapi kurban Tentunya mereka bersama dan sudah memilih kurban Untuk tiga sapi ya Dinamai Lesti, Bilar hingga Leslar Luar biasa mudah-mudahan tentunya Mereka selalu diberikan kebahagiaan Amin, Ya Rabbal Alamin kita lihat juga persahabat yang unggahan berikutnya harus sebuah unggahan spesial banget dari gasnya nya Bang Bilar Satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan Surprise kejutan dari kokris untuk Rizky Bilar yang ulang tahun ini Ya luar biasa. Tentunya dukungan dan bentuk kasih sayang dari kokris juga ditunjukkan Pak Sahabat, ya di lokasi syuting. Tentunya kasih surprise untuk Rizky Bilar. Kita lihat Pak Sahabat, ya Haruki orang tahun. Happy birthday Bilar from kokris luar biasa. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Abang Bilar. Terima kasih ya Kok Kris Bastian. Ini adalah suatu bentuk kebanggaan Untuk kita semua bahwa Lesti dan Rizky Bilar Tentunya banyak sekali yang menyayangi Yang mensupport mendukung Dari orang-orang hebat dan orang-orang baik Berikutnya kita lihat juga Para sahabat, ya, selain surprise Ulang tahun Memberikan kue Tentunya spesial untuk Rizky Bilar Kokris juga, tentunya memberikan Sapi para sahabat, ya Yang bertuliskan Marco Nah, wow, ini cute banget persahabat ya si Marconah sapi yang baik hati kepada Abang Bilar. Semoga kamu bisa menjadi berkah ya Konah tuh dituliskan oleh Abang Rizky Bilar di sebuah kalimat caption Semoga ya. Mudah-mudahan dan barokah nih untuk kok Kris juga yang selalu memberikan tentunya supportnya dukungannya untuk Bilar. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ya Robbal Alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan cirukan vitamin manja malam ini. Tetap antengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.